Sekalian Kami Sandri 21 kini sedang berada di Komplek Pondok Pesantren Balerante Khususnya di Pondok Pesantren Al Jauhariyah Yang diasuh oleh Mukarom Mama Kiai Haji Muhammad Fafik Jauhar Beliau adalah Cucu dari Ulama Besar Cirebon Yaitu Mbak Kiai Haji Hari Arifin ayo kita coba masuk ke dalam dari komplek Pondok Pesantren Kalijohariyah. sudah ada berdiri SMP Darul Paki sehingga para santri bisa sambil sekolah di SMP Darul Paki ini yang alhamdulillah SMP Darul Paki merupakan SMP milik Yayasan Pondok Pesantren Aljauhariyah dan kompleksnya SMP-nya bangunannya sangat dekat dengan pemondokan dari sana. Dari sana Itu bangunan SMP Darul Fakih Masuk ke komplek Pondok Pesantren Al Ikharia, kita akan disambut sebuah eh, tempat lingkaran santri. dengan santri 786 yang di sini menyediakan berbagai macam menu, perkopian dan makanan-makanan ringan lainnya Insya Allah tempatnya cukup nyaman untuk bersantai bagi wali santri yang berkunjung ke pondok pesantren Al Hariyah ini Dan ini adalah salah satu pengurus ataupun asatid dari pondok pesantren Al Jaharia, Kang Ustadz Zamroni, yang beliau tidak mau menampakkan wajahnya, hanya memamerkan rambut gondrongnya saja. Pondok Pesantren Al-Jahriyah juga sudah berdiri Madrasah Aliyah Darul Pabrik Sehingga untuk anak-anak santri di Pondok Pesantren Al-Jahriyah Yang sudah menamatkan SMP-nya Juga bisa langsung melanjutkan sekolahnya di Madrasah Aliyah Darul Pabrik Sekolah dari SMP Darul Pakih, Kang Ustadz Subhan. Ustadz Subhan merupakan Kepala Sekolah dari SMP Darul Pakih. Yang manajemennya luar biasa, sehingga siswa-siswa ataupun santri SMP Darul Pakih mantap. mantap. Silakan daftarkan anak-anak bapak ibu untuk pesantren di pesantren di Joghariah, ya, Padarande, Padimanak, Siribon. kita masuk ke dalam ada bagaimana situasi ruangannya ini ruangan kosong untuk belajarnya santri suasananya sangat nyaman masih sejuk dan ini masjid Pondok Pesantren al joharia Dua lantai. Suasananya hujan. dari Pondok Pesantren Al-Joharia cukup luas dan biasanya di sini merupakan tempat untuk event-event hafla ataupun event-event besar yang lainnya Program pada umumnya, pondok pesantren, penguasaan kita kuning dan lain-lain. Di pondok pesantren Al-Jahariyah juga, e, bagi santri yang ingin menghafalkan Al-Qur'an, ada program khusus untuk para penghafal Quran, dan sudah memiliki tempat yang cukup megah. Untuk pesantren al program pendidikan tahfidul quran Coba kita explore ke dalam Dari lantai 2 belakangnya kompleks pemakaman Kerabya. Suasananya cukup sejuk, nyaman untuk para calon-calon hafid hafidoh Dari lantai dua bangunan ruang pondok pesantren takdirul Qur'an pondok pesantren Al Jazaria, rokok kitab tujuh masuk ke kantor atau sekretariat dari Pondok Pesantren Al-Jahariah dan Alhamdulillah kantor dari Pondok Pesantren Al-Jahariah ini sangat rapi, bersih nyaman dan tentunya ber AC ini untuk Direksi, kata usaha, bendahara dan humas. Ruang kantor ini betul-betul sangat rapi, sangat nyaman walaupun ada salah satu pengurus yang sedang merokok di ruangan ini seksi keamanan ini Kang Ustadz Hamdan beliau adalah aktivis ataupun pengurus dan juga asatid salah satu asatid di Pondok Pesantren al Juharia. maaf punten Kang kenalan dulu Kang ya, sedang nah. mengerjai apa ini kelihatannya sibuk sekali ini lagi persiapan kebutuhan dan kelengkapan buat acara April Ayo Sana Pondok Pesantren Al Jauhariyah tahun 2021. Acaranya kapan Kang? Insya Allah tanggal 4 April 2021 hari Ahad tepatnya. Oke terima kasih. Sedang ini menggarap ataupun persiapan untuk kartu panitia. Ya makasih Kang ya. Iya sama sama kita cek lagi ke lokasi atau ruangan yang lain yaitu di ruangan itu di kunci di ruangan TLK komputer karena ruangan ini terkunci kita lihat dari sini intinya di Pondok Pesantren Al Jauhariyah juga sudah ada BLK PLR, BLK komputer. Jadi untuk santri Al Jauhariyah ini nanti juga dibekali teknologi IT. Santri diharapkan bisa menguasai IT sehingga nanti ketika terjun ke masyarakat tidak gaptek. Ini juga santri tidak hanya melulu urusan mengaji Santri juga ada dibekali yang mempunyai bakat seni Oleh pengasuh disediakan seperangkat drum Juga alat-alat musik yang lain Cuma alat-alat musik yang lain masih tersimpan Sekali-kali nanti santri ini mempunyai kreasi dan bisa disalurkan bakatnya di yang mempunyai bakat seni bisa juga untuk melampiaskannya ataupun mengekspresikannya di pondok pesantren Al Johariah ini dan salah satu santri yang menguasai drum band menguasai drum ya maksudnya silakan kang dipraktekkan kan Cukup. Itulah tadi salah satu santri dari Al Jauhariyah yang beliau ini lihai dalam memainkan drumnya. Saya lihat di fasilitas yang paling sering menjadi ter, apa, siapa? sering terlupakan itu fasilitas kebersihan di kamar mandi. Kita lihat di Pondok Pesantren Al Jauhariyah fasilitas kebersihan untuk kamar mandi ataupun kamar kecilnya. Ini sudah modern, pakainya wastafel bersih. Kita masuk ke kamar kecilnya, terkunci, masih ada. Rang. Dan ini ruang tamu untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, dan lain-lain yang berkunjung ke pesantren Aujahariah juga disediakan ruang tamu. Ini salah satunya saja, masih banyak ruang tamu-ruang tamu yang cukup nyaman untuk melepas lelah setelah sambil bersengkrama dengan anak-anaknya yang ada di pesantren Aujahariah ini. juga di Pesantren al ada fasilitas olahraga dalam hal ini tenis meja. Tenis meja. Santri juga dibekali keahlian-keahlian tertentu, salah satunya yang mempunyai bakat olahraga tenis meja bisa disalurkannya melalui Pondok Pesantren al ini. 제�ira sama долларов baik Emmanuel House Indians Nice my job day my, name, my name is Haru. i i village, i I am my favorite food is noodle, my favorite beverage is coffee, my favorite color is blue and green. I have no favorite song, I have no favorite singer. My, my favorite movie is samgyae, my favorite reason is religion, my favorite vegetable is tomato, my favorite fruit is banana, my idol is eina. Thank you for thank you very much for watching. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.